Ayo, saya ngobrol panjangnya. Non, goyang loh. Kok malah mandek? Iya, iya, Noh, mandek. Gimana? Enggak popok? Eh, ya. enggak popok. Eh, goyangannya. banter apa-apa buat mainan ayo banter uh -uh. mana ini buat mainan hmm. ya yeah. di banter weh ayo apa-apa ayo nah kurang banter nyembanter. Nah, ono nurut Nah, tambah banter ya. Nurut Apian iki. Mm -mm. hey, Ayo toma banter nurut Ada gitu. ya, di, Terus, tapi, di situ ya, yang banter. Terus, yang banter tapi tidak boleh ganggu. Di situ tidak apa we, ya. Uh -uh. Oh, tambah banyak, tambah semua nama banter. <laughs> Rinding aku, tidak apa-apa ya, we. Itu, we asal ganggu tak boleh ganggu anak-anak di sini ya eh, jaga situ eh siapa sama menjaga ya ya eh tak setuju sama banter ya enggak eh, diganggu eh nah, ya wono, eh, ya ya ya enggak di situ ya di banter mana yo kurang banter nanti oyak temen ayo Nah, nanti izin ya di-share ini ya biar tahu ya eh, Oh atau mau banter hmm, misi mainan misi itu eh nggak ada yang ganggu